Guys, okay, balik lagi bareng gua dan Dremolana. Di video kali ini kita mencoba challenge yang mana ini sangat ramai di AKID ataupun Aknek-aknek di luar sana ya di YouTube juga. Nih Aknek dari apa namanya? Will of Fortune challenge ya. Dibuat oleh dibuat oleh siapa namanya tadi? Al Al apa nih? Al ALJZAQ. Alzaq, ya. Al ya. Dari Bang Alzaq Nah, di sini dia challenge-nya. Yang pertama ini kita disuruh putar operator sebanyak 12 kali ya. Misal yang itu akan menjadi squad kita ya. Ini sangat random sekali. Ini misalkan kalian tidak punya operatornya, kita bisa reroll dan kalau kita punya operatornya tapi masih elite 1 eh elite 0 level 1 itulah bagian yang funnya ya menariknya ya yang kedua spin putar mapnya juga termasuk dimulai dari chapter 2 ke atas ya 2 hours later dan tanpa basa basi kita lihat ya ini di sini gua sudah belum masuk bang nah ini dia untuk tempatnya waktu dan tempat dipersilahkan Alt tab Kita mulai ya Spin pertama uh, Kayak gimana Press klik to spin Or press control enter oh, control Oh klik Siapa tuh Vulkan <laughs> Oke okay, satu Vulkan Vulkan Oke okay untung dah agak dibuild ya <laughs> yang kedua eh esperen <laughs> <laughs> kalau di cn udah elite 2 eh like ngelekt Oh, scissor run mantap kok kayaknya hoki nih kita nih fix kalau hoki kita tidak dapat ini gacha nanti nih gacha kita ampas ini aduh aduh kalau dapat beneran ay. wah dua ini kenapa anu result oh ini kita, nih tadi oh kita gacha-gacha aja dulu dia. ya Susuran tadi tuh belum, koram, sumpah, hey, eh, hey, difrost lift, profen, <laughs> <laughs> ada Doni Gunawan pasti suka ini ya, Ceylon, tapi kupluk, gummy, epic girl berapa tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, delapan, sembilan, 8 8, sepuluh, ya tuh 10 Tomimi. Okay. dua, tiga, 11 lagi Wey, yang benar aja cuy, gue tidak ada sniper. Wait a minute. cok. Huh. Cok, sniper, cok. Spirit. Mm. Lazy. Nah, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, dua Lazy, lazy, lazy. Oke, okay, lazy kita tidak punya berarti kita bisa re eh? ya. Lazy. Yato. Yato. Ceylon. Wah. Oh. Waduh. 50. Oke. Okay. Satu kali lagi. Karena kita tidak punya lazy. Hmm? Popukar. Franka, deh. Bentar, ya. gua Perasaan gue punya Franka, deh. Franka. Kayaknya nggak punya, deh. Franka. Tuh, betul kan? Tidak ada frangka kan? Ya saatnya nyari lagi Bless, bless, bless Kocira bless, kocira bless Jen, Indra Bang Tidak J punya Indra bang Gimana nih? What the heck? Apa nih? Ranger? Kita reroll tiga kali kan maksimal uh, Kalau kita tidak punya sih Bebas ya rerollnya ya Bless bless Kok cira bless ya? Narbison. Mantap <laughs> Ansel Rote Ansel uh benar sekali, kita vanguardnya cuma cuma nah sekarang mapnya nih <laughs> mapnya gimana nih ini dia mapnya nih gokil gak nih mapnya apa tuh <gasps> R8 18210. <Dua>, <laughs> mantap 2.10 challenge mode, buset <laughs> Dua, sepuluh, eh, challenge mode praktis aja lah ya. Oke, kita lihat apakah otak kita bekerja sama dengan operator-operator ini ya. Wah, defender healing gua siapa, cuy? Wah, keparan kemana cara? Wah, sempat enggak dong? Wah kagak sempat kayaknya Lupa akan diganti ya Lupa diganti pak diganti cok hmm, gua oh, cukup lewat <laughs> ranger bintang 2 bang sniper dia ranger ntar ini ranger kalau nggak salah ini gua kagak punya oh iya gua lupa aduh gua pikir siapa ranger itu tadi ini ya Kenapa enggak bilang tadi? Terima kasih, Bang Fajar, sudah mengingatkan. Oke, karena gagal, kita sudahan saja untuk yang sesi pertama. Mau lanjut sesi kedua, silahkan tonton video berikutnya. sekali lagi lah ya